Sahabat, seperti pernah dipaparkan pada konten sebelumnya di kanal Bali Jani bahwa Igusti Agung Pasak Gelgel -Gel pernah mendapat kepercayaan dari Majapahit untuk memimpin Bali sebelum Majapahit mengirim seorang adipati untuk Bali. Pada saat Igusti Agung Pasak Gelgel -Gel dinobatkan sebagai penguasa Bali yang berkedudukan di Gelgel -Gel dengan gelar Kyai Gusti Agung Pasak Gelgel. -Gel, Bali masih dalam keadaan porak poranda dan tidak aman, di mana orang-orang Bali agak masih menyimpan perasaan dendam kepada para Arya dan pasukannya dari Majapahit. Namun, berkat kepemimpinan Kyai Agung Pasar gel gel secara berangsur-angsur rasa permusuhan itu dapat dihilangkan. Persatuan dan kesatuan mulai tampak terwujud sehingga pemerintahan dapat dijalankan seperti yang diharapkan. Setelah itu, utusan Bali yang terdiri dari keluarga besar Pasek Gel-Gel menghadap ke Majapahit dipimpin oleh Kipatih Wulung guna menagih janji Majapahit untuk menempatkan seorang Adipati untuk Bali. Menurut buku sejarah dan babat keloping yang ditulis oleh DRSKM Soehardana, Sri Aji Kersna Kepakisan yang kemudian dinobatkan sebagai Adipati Bali berkedudukan di desa Sampelangan Gianyar. Dalam menjalankan pemerintahan, Sri Aji Kersna Kepakisan didampingi oleh Pati Agung yang bernama Arya Kepakisan atau Sri Nararya Kresna Kepakisan dan untuk mengurus keperluan rumah tangga kerajaan sehari-hari ditugaskan seorang demung bernama Arya Wangbang Pinati Selain itu untuk mengendalikan jalannya pemerintahan di daerah-daerah beliau juga dibantu oleh para pejabat kerajaan lainnya seperti Arya Kutawaringin Arya Gajah Para Arya Ketas Arya Kencang Arya Belok Arya Sentong dan lain-lainnya Arya Kepakisan atau Sri Nararya Kresna Kersna Kepakisan memiliki dua orang putra, yaitu Pangeran Nyuh Ayo dan Pangeran Madeasa. Nama Nyuh untuk putra pertamanya diambil dari nama desa tempat tinggal Arya Kepakisan yang terletak di sebelah tenggara Keraton Sampangan. Nama desa Nyuh pun memiliki riwayat yang berkaitan dengan kedatangan area Kepakisan di tempat itu. Dikatakan bahwa ketika beliau tiba di sebuah tempat, beliau menemukan sebuah kelapa besar atau Nyuh Aye, makanya tempat itu kemudian disebut desa Nyuh Aye. Juga untuk mengenang ditemukannya kelapa besar atau Nyuh Aye itu, maka tempat itu diberi tanda dengan menanam Taru Agung yang bernama Taru Rangsana yang biasa disebut pohon angsana di Jawa Timur. Taru Rangsana atau pohon angsana yang menjadi tanda atau ciri itu sampai saat ini masih bisa dijumpai dan tumbuh subur di Jabopura Kawitan area Kepakisan atau area Nyuhaya. Setelah berusia senja, Pati Agung Arya Kepakisan akhirnya meninggal dunia menyusul berpulangnya Adipati Sri Aji Ajijarsena Kepakisan pada tahun 1390 Masehi. Kedudukan Arya Kepakisan sebagai Pati Agung kemudian digantikan oleh putra sulungnya, yakni Pangeran Yong Aye dengan gelar Kiai Agung Yong Aye. Kyai Agung Yong Aye memiliki dua orang istri. Dari istri pertamanya, beliau mendapatkan enam orang putra dan satu putri. Mereka adalah Kiai Petandakan, Kiai Satra, Kiai Pelangan, Kiai Akah, Kiai Kelopeng, Kiai Cacarang, Kiai Anggan, dan Kiai Istri Ayu Adi. Sedangkan dari istrinya yang kedua lahir Igusti Wayahan Ayer, Igusti Nengah Ayer, dan Igusti Ketut Ayer. Dengan diangkatnya dalam ketut ngelesir sebagai raja menggantikan dalam perangan dan pusat pemerintahan Bali pindah ke Gelgel -Gel, maka Pangeran Nyuaya ikut pindah ke Gelgel -Gel dan tinggal di karang Gel Gelgel. Kiai Petandakan ikut bersamanya yang kemudian menggantikan kedudukannya sebagai pate agung setelah ia wafat. Kiai Petandakan yang bergelar Kiai Agung Pertandakan selanjutnya menurunkan empat orang putra masing-masing bernama Igusti I Igusti Bebengan, Igusti Tusan, dan Igusti Gunung Nangke. Setelah meninggal kedudukan Kiai Agung Pertandakan digantikan oleh putra sulungnya yaitu Igusti Batanjeruk yang bergelar Igusti Agung Batanjeruk. Karena tidak memiliki keturunan I Gusti Agung Batan Jeruk, menjadikan I Gusti Oko putra adik kandungnya yaitu Gusti Bebangan sebagai putra angkat. I Oko inilah yang kemudian tercatat dalam sejarah sebagai leluhur raja-raja Karangasem dan Lombok. Adapun keturunan Igusti Oke ada enam orang, yaitu: Igusti Wayahan Teruna, Igusti Nengah Bebeg, Igusti Nyoman Karang, Igusti Ketut Landung, Igusti Wayahan Marga, dan Igusti Wayan Bantas. Ada peristiwa penting terjadi ketika Igusti Agung Batan Jeruk menjadi Pati Agung. Menurut buku Babat Dalam, sepeninggal dalam Watu Rengong, ide dalam bekung dan ide dalam segening yang menggantikan beliau belum cukup dewasa dan tidak begitu mengerti perihal pemerintahan hal itu menyebabkan pati agung Kiai agung batang jeruk kecewa timbul niatnya untuk mengambil alih kekuasaan niat itu mendapat dukungan dari idewa agungan dan beberapa petinggi kerajaan akan tetapi, perebutan kekuasaan itu dapat digagalkan dan Kiai Agung Batan Jeruk bersama keluarganya melarikan diri. Pengejaran yang dilakukan orang-orang yang setia kepada Dalem berakhir di karang asem dengan terbunuhnya Kiai Agung Batan Jeruk. Demikian secara ringkas mengenai leluhur dan keturunan Parti Agung Pangeran Nyuhaya. Semoga bermanfaat, rahayu.